dalam hadis ada dinatakan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaik tiba ramadhan yang bermaksud empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap muslim sepanjang ramadhan hadis nabi ni tak apa-apa ramai lah pertama mengucapkan istighfar astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih yang tu yang paling baik yang panjang tu lah astaghfirullah sampailah wal hayal qayyum wa atubu ilih kedua memperbanyakkan ucapan syahadah ni apa dia ni ashadu an la ilaha illallah <todoh> wa ashadu anna muhammad rasulullah dulu saya tengok guru saya dia selalu sebut benda tu sehari tak tahu 400 kali setiap masa bila pun nak turun pergi kereta turun kereta nak masuk rumah bila-bila masa dia teringat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah memperbaharui syahadah sangat baik untuk kondisi iman kita kita tak tahu bila masa lintasan hati kita mulut kita, tindakan kita yang kadang kadangkala mempertikaikan qadak dan qadar Allah kadang-kadang sebut, hujan pulak dah eh hujan ni menteri apa buat turun bukan kuasa menteri buat turun hujan Allah yang kita dok komen hujan pulak ni komen siapa? tak payah kau kataan tu kita tak tahu, tindakan kita hari-hari oh tu sepak batu sepak batu ni sampai bengkok kaki ni melompat-lompat oh dia maki batu dia yang keluar mulut dia tu ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah berbaharui iman kita banyak benda yang boleh membatalkan akidah yang walaupun kita sebut kadang. Maka dalam bulan Ramadhan, Nabi memperbanyakkan ucapan syahadah. Ketiga, berdoa meminta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Dan keempat, memohon keredaan Allah. Ini yang dosa, eh, doa yang kita baca <coughs> selepas terawih. Allahumma inna nas'aluka ya Allah kami mem memohon kepadamu ridaka reda Allah. Ini yang kita minta. Wal jannah dan juga syurga.